Oke selamat sore hari ini kita pantai Castella. Ini keadaan pantai Castella secara beberapa minggu kemarin terdampak ombak besar. Yang di sini seharusnya berdiri rumah-rumah, seperti yang di ujung sana, tempat peristirahatan para wisatawan lokal. Namun karena kerasnya ombak, sehingga banyak yang rubuh. Di sini kita lihat, ini uh, rumah-rumah karena hentasan ombak yang keras ini kita lihat ada beberapa pohon kelapa yang tumbang ini nyaris tumbang Alhamdulillah pada saat kejadian tidak ada korban jiwa ini saja banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar sini. Nih, ada kita lihat dua pohon pohon kelapa yang tumbang akibat kesempatan ombak. Terus, masih ada lihat